Jangan lupa di subscribe, tekan tombol lonceng, like-nya ya Terima kasih Assalamualaikum Yuk jadi bagian dari kebaikan Dengan mendukung Musa Official Store Jangan lupa di follow ya teman Sama, itu tuh, uh, baju gantinya. Jangan lupa dibawa ya. Iya, Uma. Um, um, oh iya, obat merah sama plester sudah belum? Mm, udah kok. Um, oh iya, Uma ambilin botol minumnya ya. Masih belum kan? Iya. Umah kenapa sih, Anta? Kok kayaknya khawatir banget? Nusa, berangkat dulu ya, Umah? Nusa... Bye. <laughs> Apa, Uma, gak apa-apa, sayang. Uma cuma mau bilang kalau Nusa anak hebat. Uma akan selalu percaya kalau Nusa bisa. Hmm. Hmm. Makasih, Uma. Assalamualaikum. Eh. <laughs> Walaikumsalam Semangat sa. Semangat hmm. Bismillahirrohmanirrohim Sampailah di pertanyaan terakhir. Pada abad berapakah Candi Borobudur didirikan? Hmm. Apa jawabannya. ya jawabannya? A. Abad ke-9, B. Abad ke C. Abad ke dan D. Abad ke Boleh? Boleh, Astagfirullah, A. memangnya kalian Tapi, gak dengar suara azan? A. Abad ke 9 Sana cepat wudhu, terus sholat. Jawaban Anda. Tapi kan di TV belum azan. Eh, kalau azan itu patokannya bukan dari TV, from. Ra? Kalau matahari sudah terbenam, yep. itu tanda udah masuk waktu Now. maghrib. Jawaban Anda Yuk Ra, berunduh. Iya iya iya. Anti khusyuk berwabis. cepetan cepetan udah masuk ke babak bonus. wah Kanusa babak bonus wah babak bonus wah kan kan kan kan kan kan kan belum? rohnya jangan lupa ya. Iya, Uma. Sebentar aja. Kan lagi libur. Rara, yeah. yeah. nah, sepatu sekolahnya jangan lupa disiapin ya, sayang. Iya, Uma. Sebentar aja. Lucu <laughs> banget lupa. ya. <laughs> lupa, lupa, lupa. lupa. <laughs>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 kita ditipu setan kak. Tolong bantuin Rara dong keringin sepatu. Bantu Bu Nusa bikin PR juga ya Uma. Aduh, tiba-tiba Uma ngantuk. Uma mau tidur dulu ya. Sebentar aja. Ay, <tuk> Uma, Uma, Ma jangan, jangan gitu dong. Nanti <tuk> <tuk> ya, aja ini Kansa. Karara dua <tuk> Ya, nih, sepatunya basah nih Iya, Pak Erno, dulu bantuin ini <tuk> Nanti Uma, yang ini, yang ini, sama yang ini Aku gak ngerti tuh yang nomor tiga Ayo, Uma Iya, satu-satu dong <tuk>